akan mencoba membuat sebuah tutorial yang nanti akan digunakan oleh siswa dan bapak dan ibu guru Untuk bapak dan ibu guru kami nanti bisa persilahkan untuk melihat tutorial ini sehingga penilaian atau koleksi tentang jawaban di siswa bisa dilihat melalui program siama Sekolah ID yang sudah digunakan oleh SMK Kudus. Bapak dan Ibu, dan siswa sifat semua yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama adalah kita akan memperkenalkan sistem apa yang nanti digunakan untuk kegiatan penilaian air semester. Karena pada masa pandemi semua siswa belajar dari rumah, semua bapak dan ibu guru bekerja dari rumah, mengajar dari rumah, sehingga kegiatan proses Nilai air semester dikerjakan oleh siswa di rumah. Bapak dan Ibu guru mengoreksi jawaban siswa melalui sebuah sistem dan dikerjakan juga di rumah. Untuk itu, saya perkenalkan tentang program LMS yang kita buat, yang bernama Siamadot Sekolahan ID. Oke, untuk itu, Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku semua, silakan kalian kalau ingin lebih jelas lihat tutorial di sebelah ini lihat tutorial e, yang kami sajikan untuk menilai dan mengoreksi hasil pekerjaan siswa bisa dilakukan di mana saja bisa dikoreksi di mana saja dengan membuka alamat yaitu di siama sekolah ID yang menggunakan browser tentunya harus connect dengan internet alamatnya adalah yang pertama bisa di klik di browsingnya tulis alamatnya siama sekolahan id kemudian disitu akan ditanyakan antara username dan password Silakan bapak dan ibu masukkan username nya dan juga password nya kemudian login Nah kita tunggu beberapa waktu Kecepatan tergantung dari internet yang bapak ibu punya Nah ini menu-menu yang ada di Learning Management System di Sekolah Sekolah ID SMK Nah Bapak ibu langsung menuju saja karena ini merupakan kegiatan pas Maka kita masuk ke dalam menu ujian Klik di menu ujian Kemudian ada dua folder di sini, ada bank soal. Bank soal di sini adalah mapel yang bapak ibu ambu. di mapel yang bapak ibu ambu bersama guru-guru yang lain. Semuanya materi soal ada di bank soal. Jadi sudah tertera di sini, soal-soal dari bapak dan ibu guru ada yang dari guru-guru lain ada yang guru satunya dan guru yang mengajar di kelas ini. Ya, yang berikutnya adalah menu yang kedua adalah jadwal ujian jadwal ujian ini adalah untuk melihat hasil jawaban yang dikerjakan oleh siswa melalui smartphone atau HP masing-masing siswa oke kita mulai dari mapel yang ke N1, N1 kelas 10, tanggal ujiannya 28 November, dengan jumlah soal 10, soal IC semua. Oke, kita pilih klik action, kemudian di sini ada jawaban siswa, tinggal kita klik jawaban siswanya, kemudian akan muncul menu daftar siswa, kita tinggal pilih kita berada di kelas berapa pada saat kita mengajar yaitu misalkan kita mengajar di kelas TKI 1 atau 10 TKC 1 kita tinggal klik 10 TKC 1 kemudian keluarlah nama nama siswa di sini nama nama siswa kelas 10 TKC 1 atau TKI 1 berjumlah 36 siswa kita bisa cek dulu kelasnya apakah sudah sesuai kelasnya kelas 10 tk 1 jumlah murid 36 mapelnya 1, jumlah soal 10 nah, kita coba cek jawaban siswa per siswa. contoh nomor 1 siswa nomor 1 bernama Alfride Riani Sani perolehan IC masih 0-10 ini masih nilainya masih nol. Kita coba detail jawaban. Klik detail jawaban. Nah, di sini tertera nama siswa. Mapelnya kn 1, kelasnya 10 TKI 1, jumlah soalnya 10. Oke, ada soal 10. Mereka nanti akan menjawab soal-soal yang ada di sini. Jawabannya akan dikoreksi oleh jawabannya akan ada di sini. Ya, secara jawaban bapak dan ibu tinggal melihat jawabannya satu sampai sepuluh kalau ada gambar ada di sebelahnya gambarnya bapak dan ibu tinggal menilai di dalam kotak ini contoh misalkan nilainya 80 tinggal bapak isi misalkan di sini sembilan puluh atau mungkin di sini 75 berdasarkan nilai yang bapak ibu berikan Kemudian secara otomatis mereka akan tersimpan. Apabila sudah terisi semua nilainya, kita kembali ke menu awal. Tinggal klik kembali, disitu akan muncul ke siswa siswa dalam kelas itu lagi. Karena kelas yang pertama sudah, nomor absen 1, sekarang kita mengecek yang nomor absen 2 nomor absen 2 Andika, lapornya TN1, di belakangnya 10, kelasnya kelas pk 1 dan kita akan menilai semuanya soal jawaban siswa terus kembali lagi begitulah dilakukan terus menerus sampai 36 siswa ternilai semua baru menginjak ke kelas yang lain. Kalau kelas yang lain, tinggal klik di kelas itu, kelas yang dibutuhkan, dia akan berubah sesuai dengan kelas yang diambil. Gitu Bapak dan Ibu sekilas tentang menu penilaian yang ada di Siamah Sekolahan IT. Bapak dan Ibu silakan dikerjakan, dilanjutkan untuk penilaian siswa. Sehingga nanti penilaian itu masuk ke menu PAS yang ada di dashboard nanti kita tinggal klik nilai nanti nilai akhir semester semua nilai akan masuk di, di sini misalkan contoh ini Kenlan nah di sini nanti kita bisa tinggal ada nilai di ada UTS tugas nilai akhirnya disediakan satu menjadi nilai utuh nanti tinggal di download diserahkan di kurikulum kepada Ibu mungkin itu sedikit tutorial yang kami berikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini untuk sesi yang berikutnya akan saya kasih tutorial tentang gimana siswa mengerjakan soal ujian atau soal pas penilaian akhir semester. Menu yang kalian gunakan pada kesempatan ini adalah menggunakan menu ujian. Coba diklik menu ujiannya. Kemudian masukkan nomor kartu ujian yang telah diberikan oleh pihak kurikulum atau lewat wali kelas nah masukkan kodenya misalkan siswa ini mempunyai kode Y t v h 3 dan n kemudian tekan oke okay. nah siswa akan masuk ke dalam proses email yang ditanyakan di dalam HP tersebut silahkan pilih email yang aktif yang ada di HP kalian tinggal klik saja emailnya kemudian di refresh di refresh biar lebih cepat ya di refresh saja ini ya akhirnya keluar menu-menu soal sesuai dengan kelasnya sesuai dengan Siswa yang ada di kelas berapa? Contoh misalnya, dia berada di kelas 10 TKI1, berarti mapel pas penilaian air semester yang berada di kelas 10 TKI1 keluar dalam jadwal ujian tersebut, khusus kelas 10. Apabila nanti siswa kelas 11, dia jadwalnya juga akan keluar sesuai dengan kelasnya tersebut. Bahkan sampai kelas 12 dan 13 di TOI. Kemudian untuk mengerjakan kalian bisa lihat mapel-mapel yang ada di sini. Contoh misalnya Bahasa Indonesia tanggal ujiannya hari Senin tanggal 23. Dan seterusnya sampai waktu mengerjakan. Jumlah soal belum diketahui, jenis ujian essay. Kenapa ini soal jumlah soal belum diketahui? Karena soal belum di download. Nah untuk itu mari kita coba kerjakan sesuai dengan yang mapel yang sudah dijadwalkan oleh bapak ibu dari kurikulum. Oke, kita klik sentuh untuk undur soal ujian. Klik soal tidak bisa didownload karena apa karena jadwal ujian belum mulai untuk itu tunggu sampai jadwal ujian dimulai sesuai dengan hari dan jadwalnya nanti akan keluar jadwal sesuai dengan ujian yang diberikan Oke kita mulai coba uh, kita kasih contoh tanggal unduh soal jawab bahasa Indonesia kalian bisa lihat tanggal unduh soal tanggal unduh soal adalah kalian bisa mengunduh terlebih dahulu soalnya tapi tidak bisa dikerjakan karena harus butuh token untuk itu cara mengunduhnya tinggal ketik tinggal klik sentuh untuk unduh soal ujian. klik saja Nih proses mengunduh kalau nah, soal sudah diunduh